Aku di sini mau menjelaskan tentang dari zaman teknologi, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Pertama-tama, pada zaman prasejarah, kita manusia berkomunikasi atau berbicara menggunakan trompet juga bunyi gendang kalau misal kalau ada e, kalau ada bahaya orang-orang pada zaman prasejarah menggunakan isyarat asap untuk mengeta, untuk me, mengeta, untuk memberitakan ke orang-orang bahwa dia sedang terkena bahaya tidak pada zaman 1700 sampai 1900-an teknologi sudah mulai berkembang. Orang-orang pada zaman itu menggunakan merpati pos untuk mengirimkan pesan lewat surat. Pada zaman 1900-an sudah sudah ada sudah ada telepon dan juga mesin fax dan juga ada telegraf juga hmm, untuk telepon sudah ditemukan